Adik lagi bahasa apa ini adik? Kool. Oh, oh. oh, oh itu bahasa Indonesia nya apa? Nah sekarang saatnya untuk menggoreng. Oh. Itu pakai tutup raya. pakai tutup. Oke sobat RC, hari ini kita mau mandi di sungai. Enak banget, ini seger banget oh. kalau mandi di sungai. Tapi ternyata... Ketika kita nyampe di sungai Itu kita ketemu sama anak-anak kecil yang lagi cari keong sawah Terus dimasak Itu kayaknya seru banget gitu loh Mengingatkan kita atau saya ketika lihat si Bolang di acara TV-TV-TV gitu Hah, Makanya ikut saja bergabung kita akhirnya Kita yang masakin, mereka yang ngupas, ada yang ngulek bumbu-bumbunya Oke gimana serunya teman-teman, kita ikutin saja ya Ade lagi bahasa apa ini adek? ool oh, oh. oh, oh itu bahasa Indonesia-nya apa? Oh, oh. alat rebusnya pakai kaleng ini pakai kaleng kue kayaknya ini teman-teman kreatif banget ini anak-anak Proses pertama yang dilakukan oleh anak-anak ini adalah sebelum menggoreng ternyata direbus dulu ya, mungkin agar enggak keras nantinya ketika memisahkan cangkang dari dagingnya. nah sekarang saatnya untuk menggoreng itu pakai tutup re. pakai tutup itu itu kalau nggak ditutup itu loncat nanti mesa dermusan rey Jadi, daging yang telah digoreng itu nantinya akan dimakan bersamaan dengan sambal itu. Enak, adik! Loh, Enak. lezat, mah! Kalau yang tadi kita makannya pakai sambal, kalau sekarang kita makannya pakai uh, apa ini? Royco, penyedap masakan. Ini pakai Royco, teman-teman. Nih, kayaknya kurang ini temannya. Ini mana lagi temannya? Pulang. Pulang. Nah, akhirnya selesai nah, kegiatan masak-masak di sawah. Kayaknya adik-adik ini sudah mau pulang ya. Kayaknya udah kenyang, lezat banget itu makannya. Nah. Oke okay, ya, udah mau siap pulang ini ya? ya. Oke, okay, siap. Sampai jumpa lagi, besok kita ketemu lagi. Oke, okay, bro. Dadah. Dadah. Itu aja ya, Sobat RC. Seru banget kita bisa ketemu sama anak-anak daerah sekitar sini. Mereka cari keongnya di sawah, terus dimasak dan dimakan bareng-bareng. Luar biasa, kerjasama yang luar biasa, kekompakan yang luar biasa, dan persahabatan yang luar biasa.